Polisi meringkus dua pengedar sabu-sabu berinisial MJ dan YB di desa Batu Langka Kecil Kampar Riau. Bersama tersangka, polisi menyita barang bukti 16 paket sabu-sabu siap edar. Kedua tersangka menyembunyikan barang terlarang tersebut dengan mengubur di pekarangan rumah tepatnya di bawah pohon pisang di belakang rumah. Selain menyita 16 paket sabu-sabu, polisi turut menyita satu unit timbangan digital yang digunakan untuk bertransaksi. Tersangka mengaku membeli sabu-sabu dari temannya yang identitasnya telah diketahui dan tengah dikejar petugas. Setelah melakukan penyelidikan berdasarkan hasil informasi daripada masyarakat, yaitu di Desa Batulangka Kecil. Kemudian setelah kita melakukan penyelidikan, kita melakukan penangkapan terhadap tersangka inis, inisial M dan Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa ke Mapolres Kampar dikenai pasal 112 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.